halo papa, halo sayang, kenapa? hari ini kan aku ulang tahun kenapa bapak nggak kasih kado? stafilola cim, ya sayang, tunggu di rumah ya, bapak akan segera pulang dan bawa kado buatmu. Sialan, tokonya di mana sih? Ah susah. Nah itu dia, tokonya. ketemu juga akhirnya. Pak nah, mau beli kue ulang tahun buat anak saya ya, satu aja iya pak, akan saya siapkan dulu kuenya ya ini pak, kuenya Terima kasih ya mbak sama-sama Selamat ulang tahun ya. Iya papa, makasih ya papa, aku sayang papa. Papa, aku mau tidur dulu ya, aku ngantuk banget. Iya sayang, semoga indah ya. Selamat bobok sayangku. Mua.